Jadi buat kalian yang mau berburu dan berburu jam diver, terutama terutamanya lagi kalian mau berburu Seiko, tapi pergelangannya kecil, dua model ini yang paling aku rekomendasiin buat kalian. Hello everyone, welcome back on Mas Watch YouTube channel. Well, di video kali ini, gua akan membahas sedikit ya, membahas tentang Rekomendasi ya Buat kalian kemarin ada yang tanya kan Rekomendasi jam diver buat pergelangan kecil Nah Jadi stay tune aja ya Apa yang akan aku rekomendasiin buat kalian Oke okay, stay tune Oke okay, yang tadi gue rekomendasiin Beberapa jam tangan diver buat pergelangan kecil Beberapa dari kalian pasti udah tahu modelnya ya ini bukan model yang terlalu baru banget, tapi saat ini gue personally juga suka. Ini adalah mini turtle. Mungkin pada awalnya orang, -orang bilang eh, lebih mirip kayak jam cewek or something. Wah well, nggak kok. Ini sebetulnya kalau dari case-nya tetap ya sekitar 42. Cuman yang bikin dia kelihatan uh, small itu karena ringnya ini jauh kelihatan lebih kecil dibanding gede case-nya. Tapi ini cocok banget buat pergelangan kecil. Kenapa? Karena di sini laktulaknya nggak terlalu kelihatan panjang kayak tanduk ya dan dia curvy seperti ini, jadi kelihatan lebih pas. Oh ya, mini turtle ini movementnya automatic dengan kaliber 4R35 ya. Power reserve-nya kurang lebih 40 jam, dan dia udah punya fitur hack and winding. Ya, kalau kacanya masih hardlex, tapi nya ini yang bikin daya tarik sendiri sih buat gua. Contohnya di pergelangan gua yang kecil, ini perbandingannya sama Ken Monster gua ya, hampir sama. Tapi lihat, lucknya masih belum lewat dari batas lembar pergelangan tangan gua. Jadi ini masih ideal buat kalian yang punya pergelangan kecil, ini oke, okay. ya. Buat yang suka warna-warna netral buat daily, daily beater sehari-hari warna hitam ini cocok varian yang lain masih di mini turtle ya kalau yang nggak terlalu suka sama rubber dan kalian lebih suka sama bracelet ini pilihannya ada di sini. ini namanya SRPC35K1 berarti nggak bisa diganti strap dong bisa lebar laknya ini 20mm yang rubber tadi juga tapi kalau kalian suka yang bracelet karena tersam di braceletnya mau dipakai entar-entaran tapi mau ganti-ganti strap, nato, zulu, orseng yang lain. Ini lebarnya 20 mm, gantinya juga gampang karena di sini ada look hole-nya. Simple, kelihatan sporty, tapi bisa casual juga. Nah, ini waktu udah di tangan, gua pergelangan, gua kurang lebih kayak gini kalau pakai yang bracelet nah ini bisa juga dipakai semi formal walaupun sebetulnya jamnya bukan jam formal ya oke okay. next kalau suka warna yang lain selain hitam itu ada biru ya kalau yang biru ini namanya SRPC 39K1 bluenya warnanya lebih matte, jadi dia bukan sunburst ya kalau bilang navy sih nggak, dia agak lebih terang sedikit bezelnya, insert bezelnya warnanya juga blue movementnya masih tetap sama dan lebar locknya juga masih sama di 20mm dan ini talinya silicon rubber kira-kira kayak gini ya, warnanya lebih casual nah biasanya kalau menambah kesan semi formal ya semi formal not fully formal biasanya diganti pakai strap leather warnanya reddish brown atau light brown tapi kalau suka bener-bener sporty casual ganti aja pakai Zulu yang warnanya kontras misalkan warna orange merah atau mungkin light blue itu keren sih masih ada lagi dan ini my most favorite Kalau kalian tahu yang kemarin keluar itu kan Street Tuna ya Street Tuna itu kan solar movement dan dia agak gede Nah kali ini dia ngeluarin yang namanya Urban Style Masih dari family Street Tuna tapi Urban Style Nah ini dia Namanya SRPE 29 dia jauh lebih kecil dibanding Street Tuna yang solar. Kalau Street Tuna yang solar ini seratnya dia plastik. Kalau yang ini udah stainless steel. Dan dia movementnya karena kodenya SRPE ya. Dia movementnya automatic. Kalibernya 4R36. Nah kenapa gue suka ini? Karena modelnya bulat dan laknya nggak terlalu panjang juga. Udah ciri khas dari Tuna ya nah itu biasanya laknya modelnya agak hidden kalau ini nggak cuman dia nggak nggak terlalu panjang juga dan kalau di pergelangan gue dia jauh lebih ideal karena panjang laknya belum melewatin dan strapnya masih kelihatan di sini hmm, ini yang bikin gue suka banget plus dia udah otomatis dan untuk markernya lebih ke balok-balok modelnya dan juga handsnya juga lebih ke balok jadi kelihatan lebih sporty tapi looknya casual sih yang bikin gue suka sporty-casual untuk lumnya karena dia ada color-nya mungkin nggak seterang yang lain nah ini salah satu rekomendasi buat kalian yang punya pergelangan kecil yang suka tuna dan ngerasa tuna itu mungkin terlalu tebel atau terlalu gede ini cocok banget buat kalian ya Street Tuna Urban Style SRPE 29 Nah satu lagi Masih ada di Urban Style Ini namanya SRPE 31 Sama ya Kalau yang tadi warnanya lebih ke khaki brown Kalau ini warnanya lebih ke grey Speknya masih sama Automatic movement Di 4R36 kalibarnya ini locknya dia kurang lebih di 20 mm ya. Mau kalian ganti zulu lebih oke, okay. Letter oke, okay. strap guy oke, okay. atau mungkin pakai rubbernya ini juga oke okay, kok. Dan ini locknya kalau di pergelangan tangan gue. Jadi dua-duanya warnanya tetap netral ya. Casual look. Streetnya, street stylenya juga dapat. Sekarang selera kalian mau suka yang mini turtle, yang modelnya ini, atau yang tuna, gue serahin sama kalian sih. Ya, yang pasti ini semuanya ready di website kita. Jadi buat kalian yang mau berburu dan berburu jam diver, terutama terutamanya lagi kalian mau berburu Seiko tapi pergelangannya kecil dua model ini yang paling aku rekomendasiin buat kalian gimana tadi rekomendasinya lumayan keren dong ya emang nggak terlalu banyak sih tapi oke okay lah ya jadi buat kalian yang ngerasa pergelangannya kecil tapi pengen jam diver dan gue kasih tahu ya sekali lagi kalau jam kecil tuh nggak selalu buat cewek tapi tergantung pergelangan lu lebarnya dan gedenya seberapa ya jadi yang buat langsung berburu mau berburu langsung aja ke website kita oh iya yang sub yang udah subscribe di channel kita tungguin event-event selanjutnya yang belum subscribe terus sama hidupin loncengnya biar nggak ketinggalan info-info berikutnya dari kita dan biasanya kita akan suka kasih sesuatu buat kalian sih ya biasanya oke okay, sekian dulu video kali ini see you on the next video bye